Semua keinginan kamu sudah dipenuhi, Kamu tahu cuma main-main aja. Nggak usah lagi kamu melanjutkan semua rencana-rencana kamu itu, Kamu tahu yang cuma bikin malu, Cewa-cewa, dasar anak-anak tahu runtuh. Ayolah, kamu pasti bisa Tolong bantu aku Tolonglah Aku yakin kamu bisa Aku menghubungimu Karena aku percaya pada kemampuanmu. Tolong bantu aku Apa yang harus aku Tolong kamu cari keberadaan seorang sendikat narkoba Nanti aku akan mengirimkan datanya kepadamu Tugasmu hanya mengutip data-data yang ada dan memberikan kepada kami, karena kami memerlukan tenaga tambahan untuk saat ini. Oke, akan ku coba. Aziz Thank you. Sepertinya aku tidak mampu melakukan ini Apakah kau sudah mencobanya? Tidak Tapi aku tidak kau yakin dengan kemampuanmu? Apakah kau tidak mengingat saat kamu memperbarui sistem kami? Aku sangat percaya padamu Maka yakinlah Aku sangat yakin Satuan Intelijen Polisi berhasil menangkap seorang yang diduga terlibat dalam sindikat narkoba. Polisi berhasil menangkap setelah melakukan pengintaian dan investigasi yang telah dilakukan cukup lama. Tersangka berinisial RA ditangkap pada kamis sore di kawasan Bandara Internasional Kuala Manang. Ah, mm, halo. 30 menit lagi acara akan dimulai. Buruan. Oke. Okay. Okay, Kesegeraan muncul. 5 menit mm. masih. Good morning, Turns out there's still a good thing Would give my best Not to be seen Forever Halo? Lihat link yang aku kirimkan padamu itu. Link apa? Lihat saja, aku baru mengirimkannya padamu. Baiklah. Satuan Intelijen Polisi berhasil menangkap seseorang yang terduga terlibat dalam sindikat narkoba. Seorang warga sipil berhasil merantas keberadaan tersangka dan membantu kepolisian dalam penangkapan. Mano